самолет летит Tadi saya dilaporkan bahwa sekolah ini tahun kemarin ini juara 2022. Juara 1 tingkat daerah tingkat nasional. TOEFL 200. Saya tahu bahwa sekolah ini disiplinnya baik, karena tidak semua sekolah anak-anaknya disiplin sama seperti anak. itu berarti bahwa proses pembelajaran yang ada di sini dipimpin oleh bapak kepala sekolah dan bapak ibu guru yang hebat-hebat ini itu terlaksana dengan baik Saya akan cari tempat kamu di sini the party of the fighter <laughs> Thank you. Selamat, lupa